A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam baik sahabat channel ilmu gaib yang baik hatinya Lama tidak membuat konten Semoga para sahabat channel ilmu gaib Selalu dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah dan selalu dalam keberkahan, keberlimpahan. Pada kesempatan kali ini saya akan ijazahkan amalan ilmu hikmah yang insya Allah bermanfaat untuk keselamatan, yaitu kebalan yang powernya cukup kuat apabila diamalkan dan diistiqomahkan sampai anti cukur jika sudah menyatu dengan si pengamal ilmu ini semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan dapat diaplik dimanfaatkan untuk menjaga diri dan mempertahankan diri bukan untuk jago-jagoan atau menjadi buruk pada diri yang bisa merusak akan saya ijazahkan lengkap dengan tawasul Ijazah pengamal ilmu oke, langsung saja silahkan disiapkan alat tulisnya. Akan saya bacakan tawasulnya pelan-pelan. Semoga bisa diikutin atau dicatat biar tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim ilah hadrotin Nabi Mustafa Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam al-fatihah baca surat fatihah satu kali ilah hadratin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani al-fatihah baca surat fatihah satu kali ilah hadroti Syekh Subakir Al-Fatihah baca surat Al-Fatihah satu kali ilah hadroti Syekh Maulana Maghribi Al-Fatihah baca surat Fatihah satu kali ilah hadroti Pangeran Aji Saka Al-Fatihah baca surat Fatihah satu kali ilah ilah hadroti Eyang Prabu Siliwangi Alfatihah baca surat Fatihah satu kali ilah Eyang Prabu Angling Dharma Alfatihah baca surat Fatihah satu kali ilah Nyai Ratu Lintang Kemuning Alfatihah baca surat Fatihah satu kali ilah hadroti mbah semar ismo yajati al -fatehah. baca surat fatihah satu kali summa ilah hadrati buyut santri wa usulihi wa fuwafuru al-fatihah baca surat fatihah satu kali summa ilah hadrati Raden Samantri bin Buyut Santri al -Fatihah. baca surat Fatihah satu kali. Sumailah Adroti, laden Adnan bin Buyut Santri al -Fatihah. baca surat Fatihah satu kali. Sumailah Adroti, Mbah Buyut, Rostamaji, At. Al-Fatihah Baca surat Fatihah satu kali. Suma ila hadrati Buyut Hamzah Al-Fatihah Baca surat Fatihah Satu kali. Suma ila hadrati Buyut Kasmadi Al-Fatihah baca surat fatihah satu kali Sumalah hadroti buyut warno warmo Wambah Sukijan wa buyut ngapinah alfatihah Baca surat Fatihah satu kali Sumalah hadroti eyang Jokodayu alfatihah baca surat Fatihah satu kali. Sumailah Hadrotib Bharakso Bumi Al-Fatihah Baca surat Fatihah Satu kali Khususon Valentino Aljugorsawi Al-Fatihah khususun sohibul ijazah waman ajazani ilamuntaha al-fatihah baca surat fatihah satu kali setelah membaca tawasul baru baru kita membaca asmaknya silahkan dicatat la tahrik wa la taksir dibaca50.000 kali dalam sekali duduk lettahrik wala taksir dibaca50.000 kali dalam sekali duduk lettahrik wala taksir sekali lagi ya lettahrik la wala taksir latahrik wala taksir silahkan dicatat la tahrik wala taksir amalannya dibaca sebanyak puluh ribu kali dalam sekali duduk ditiupkan di dalam botol air mineral setelah itu airnya diminum Lakukan selama tujuh hari berkerut-kerut. Jadi, setelah membaca 50.000 kali, tiupkan ke air mineral. Setelah itu, airnya tuangkan ke gelas, diminum, besok airnya dibacakan lagi 50.000 kali, tiupkan. Setelah itu, airnya pindahkan ke gelas, minum lakukan selama tujuh hari berturut-turut dengan kalau bisa waktu yang sama saat mengamalkannya misalnya setiap jam 12 lakukan terus setiap jam 12 setelah selesai asmak yang tingkat 1 dan sudah merasakan manfaat nanti bisa di lanjut ke Alhamdulillah saya ijazahkan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan dalam mengamalkan amalan sebaiknya istiqomah satu persatu sudah dikuasai baru amalan yang lain dilanjut bila sudah dikuasai lagi lanjut lagi jangan satu belum selesai sudah ganti amalan sehingga akan menumpuk dan malah tambah tidak jadi sebaiknya amalkan dulu satu sehingga berasa manfaatnya baru kita mengamalkan yang lain kalau untuk pengetahuan dan baca-baca silahkan nanti sewaktu-waktu jika ingin mengamalkan disimpan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan kita semua mendapat apa yang kita harapkan khususnya untuk keselamatan diri dan tidak saya ikhlaskan jika digunakan untuk sesuatu yang di luar syariat agama kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh